Bapak ibu yang kami hormati, marilah kita lanjutkan saja ya yang terus tamu undangan yang datang yang baru saja datang di truk gitu itu ya perempuan di sebelah sini laki-laki sebelah sini langsung ya terima kasih atas perhatiannya dan selanjutnya di sini, mari kita selalu bersyukur Insya Allah mudah-mudahan kita semua jadi orang-orang yang selalu bersyukur ya karena uh, nikmat Allah la tuksuha nikmat dari Allah kita tidak bisa menghitungnya La'in syakartum la'azidanakum Wa la'in kafartum inna'adha bila syadid Siapa yang mensyukuri nikmat Allah Akan ditambah selalu nikmatnya Tapi bagi yang ingkar dan sombong Azab Allah sangat pedih sekali Mudah-mudahan kita selalu bersyukur Sujud syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu SWT Nasib dia punya lagu yang satu ini Kali ini oleh Haja oh, Auf ya, Selamat siang dan selamat menikmati lagu Persembahan berikut ini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 ut jaga